Analisa GBP USD tanggal 8 Maret tahun 2022, tren pergerakan GBP USD sejauh ini masih berada dalam tren bearish dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut cermati pergerakan GBPUSD jika terus bertahan di bawah area 1.31352 karena ada potensi GBPUSD bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 1.30950. Sebaliknya waspadai jika GBPUSD bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.31550 karena ada potensi GBPUSD berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.31952.